Dia yang biasa-biasa jadi kayu Tetapi apabila dia lepak ataupun dia tidur tukar dia Maka jadi ula besar Ngayak sepengah ula kecil Ula besar, gali-gali ula besar dia, dia panjang doa oh, Dia tak ruk nak Nak atau ataupun tak ruk nak, nak mengayak Tapi hak ni ula besar Cepatnya jalan, cepatnya Ngayak, supur dengan ular cik Lebih takut lagi, lepas tu Waktu malak pulak Gelak-gelamat Nampak hanya api dup Kau lebih takut lagi Itulah Allah Allah Ta'ala kau ajak Dari ayat lain, la takaf Mujang takut Itulah Nabi Musa Mula reda hati dia Mula lega Apabila Allah Ta'ala sendiri, wayak katanya, mungjang takut. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُو إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصقلون <تصفيق> فلما أتاها نودي من شاطئ الوادل <تصفيق> فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا الله رَبُّ العالمين وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَحْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَالنَّامُودُ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 Ayat 29 sampai 32 Surah Al-Qasas Selepas daripada Nabi Musa duduk Di Madian 10 tahun genap. Allah Alam Kisah Mertua dia tu mati kau, Ataupun masih hidup Tak ada tersebut dari Tafsir katanya Hak bapak mertua dia iaitu Nabi Shu'id tapi setelah Musa menyempurnakan tempoh kerjanya itu dan mendapat izin berjalan dengan isterinya kembali ke Mesir ia melihat dari perjalanannya itu api dari sebelah gunung Tursinah Ketika itu berkatalah ia kepada istrinya Berhentilah sesungguhnya aku ada melihat api Semoga aku dapat membawakan kepada kamu sesuatu berita dari situ atau sepotong dari api itu Sepun apa ni Sepun sepotonglah dari api itu supaya kamu dapat berdiam Sebab waktu tu Waktu sejuk Nabi Musa jalan waktu malam Cuba kita gambar katanya Orang okay, apabila jalan waktu malam musim yang sejuk pula Dia kena guna api Lepas tu dia api duduk di situ? Nampak api duduknya Padahal tak ada terbakar Apa-apa ada Saja-saja api Yang dia tengok Nota kaki satu tiga satu-satu Dalam perjalanan ini ke Mesir bersama-sama Isterinya Nabi Musa alaihi salam sampai berhampiran Dengan gunung Tursina Iaitunya Di Senajung Sinai Pada suatu malam yang gelap Gelita dan udaranya Amat sejuk Ini biasa Orang duduk di dalam keadaan sejuk Dia kena dia dengan api Bila Nabi Musa kecek lagu tu Raya kepada isteri pas jalan dua Dia letak isteri dia di Situ dia gis Maka tak-tak Ia sampai ke tempat api itu Kedengaran Ia diseru Dari tepi lembah Yang sebelah kanak Bunyi soro di tempat yang dilimpahi barakah ni Ini bu, atas bukit dak Bawah bukit Hak Nabi Musa lepas badan ni Dia kena duk naik bukit Iaitunya bukit terus sinar je kak Tapi hak ni peristiwa yang berlaku di waktu malam Di bawah bukit Tuhir rakyat katanya Di tempat yang dilimpahi barakah dari arah pohon kayu yang ada di situ. Itulah yang Allah wallahu aalamnah. Allah Taala firman, "Wa at-tini wa Pokok-pokok tin, pokok zaitun, pokok-pokok tamar dan banyak. Pokok-pokok kayu yang ada di sekeliling bukit Thursina. Bila Nabi Musa sapa di situ. Dia bunyi. Soroh. Panggilnya. Ya Musa. Ini anallahu rabbal alami. Wahai Musa. Sesungguhnya akulah Allah. Tuhan sekalian alam. Nota adik bawah. sinilah Nabi Musa alaihissalam. Mula-mula menerima wahyu dengan tidak ada pertentangan antara air eh, di antara dia dengan Allah sebab itulah digelarkan kepada Nabi Musa ni kalimullah kalim artinya orang yang kecek dengan Allah do itrum malaikat jibril tak waktu turun wahyu ketika lantik Nabi Musa menjadi rasul tapi Allah Taala sendiri kecek dengan Musa yang Nabi Musa tengok pada waktu itu Iaitunya api Tapi ia bunyi salloh Wahai Musa Akulah Tuhan sekalian alam Dan mendapat penghormatan Berkata-kata dengan Allah Ta'ala Dengan tiada perantaraan Disinilah juga ia dikurniakan Dengan beberapa muajizat Yang membuktikan kebenaran Sebagai seorang Rasul Yang diutus oleh Allah Azza Wajalla. Alhamdulillah Nabi Musa pun Tak ada skor-skor katanya dia Akan Duk di dalam peristiwa pasal itu Tapi Allah Ta'ala takdir semua Sebagai seorang rasul Yang agung Dalam kalengi Bani Israel Apabila dia bertutur Ataupun kecik dengan Allah Ta'ala Dua Allah pun say kepada dia Wa an al-qia'asat dan sekarang campokkanlah tungkatmu ia pun mencampoknya setelah ia melihat tungkatnya menjadi seekor ular besar bergerak cepat tengkas seolah-olah seekor ular kecil berpalinglah dia melarikan diri dan tidak menoleh lagi maknanya tak paling tengok lagi sebab waktu tu nabi Musa berasa kejuk dan berasa hayek dengan benda yang ada di keliling dia so dia buning dia buningnya suara Allah cgecah-cgecah dia buning sebab qira'ah sendiri royak Ini ana Allahu rabbul alamin yang kedua Tukar dia yang biasa-biasa jadi kayu tetapi apabila dia lapar ataupun dia tidur tukar dia maka jadi ula besar. Ngayak supaya ula kecil. Ula besar. Galiknya ula besar dia, dia panjang do'ah. Dia, dia tak nak. Nak jaleh ataupun tak ruk nak, nak ngayak. Tapi hati ni ula cepaknya Cepatnya jaleh. Cepatnya ngayak supaya ula kecil. Lebih takut lagi. Lepas tu waktu malam, pula. Gelak-gelamat. Nampak hanya api eh. Kau lebih takut lagi Itulah Allah <coughs> Allah Ta'ala rakyat Dari ayat lain La takhaf Mujang takut Itulah Nabi Musa Mula redor hati dia Mula legor Apabila Allah Ta'ala sendiri Rakyat katanya Mujang takut Lagi Ya Musa aqbil wa la takhaf Wahai Musa Datanglah kemari Dan janganlah engkau takut Sesungguhnya engkau Dari orang-orang yang Beroleh aman Alhamdulillah Ni tuha Jamin kepada Nabi Musa Raya katanya Jangan takut sama sekali Dari peristiwa ataupun Yang kamu duduk pada waktu malam ni Kalau pernah kita Orang biasa lari pegar tengok benar pelak-pelak yang berlaku di dihadapi kita bunyi suara rekecek kita lah kita baning ni. kita bunyi suara rekecek waktu malam gelap-gelamak benar hodok sekali dengan kita pelian sebab jadi gotu jadi go oh tapi Nabi Musa Allah Ta'ala pilih siap dia sebab Allah Ta'ala we ilham kepada mu' dia lagi masa dia duduk, dalam dukung mu' dia tu herayak kepada Mok dia Aku akan jadikan budak ni Soal Rasul Itulah Mok dia pun yakin katanya Budak ni tidak akan mati Dia akan Besarnya sikit lagi Yang akan memimpin Bani Israel Di suatu masa Dan Bila kita perhati Isi kandungan yang ada Di dalam Ra'el pun Kesah Nabi Musa lah Yang paling panjang sekali Sama ada Ketika dia lahir dia dipelihara dalam istana Fir'aun dia besar mengikut dalam suratul qasas lepas pada ini pula Nabi Musa kena hidup berlawar dengan Fir'aun lama mana bukan sehari dua tapi peristiwa yang begitu panjang mu'jizat-mu'jizat -mu yang berlaku ketika Nabi Musa berada dihadapan Fir'aun dan dalam suasana Mesir sehingga Fir'aun mati di dalam laut, laut merah Bawa lepas badan tu pula. Nabi Musa kena duduk kecek ataupun kena duduk kuop kumdule Bani Israel pula. Ada setengah-setengah yang degil, yang tak setrimo ajaran Nabi Musa. Jadi, tala tang hidup Nabi Musa ni adalah diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian. Sampaka dia mati. Ani Bila kita tengok di Dalek Ra'el se, Sebaik-baik Dan se sesuhaih-suhaih Peristiwa yang Allah Ta'ala raya di dalam Qur'an, Cuba kita gambar katanya Rasul-rasul pun Rasul hal lain Macam itulah Keadaan mereka Kena duduk jual, kena duduk gue dengan Kaum mereka Masya Allah Bukit sedikit Seolah lagi Usluq Yadaka usluk orang Melayu kita panggil seluk usluk yadaka fi jaibik selukkanlah ni saya terjemuh pasal mudah-mudah dah seluklah tanganmu dalam poket saya tak biasa dah berasal, orang Melayu kita panggil seluk seluk seluk poket ambil daripada usluk salaka salaka usluk wallahu alamlah hok itu hok itu saya berasa katanya boleh jadi ambil perkataan ini kali masukkanlah tanganmu melalui belahan dada bajumu nescaya keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tiada cacat waliknya tubuh manusia ni kalau dia tapung putih gerak hitam gerak orang tengok, nah clear walaupun tubuh dia cuci dia mandi, konyang sabun tapi dia petik ada putih hitam kok tu putih, kok ni hitam orang berasa katanya cema tubuh orang tu tapi Allah Ta'ala raya hey Musa, muak masuk lah tangi, dalam poket mu atau di sebelah dada dadamu, bubuh tangi dalam poket, muak masuk supaya peluk dirimu sendiri Nascaya keluarlah ia putih bersina-sina Dengan tiada cacat Ia ni tanginya putih bersina Itu bukan kerana penyakit Sopok tetapi sebagai mu'jizat Ha ni Mu'jizat Nabi Musa pun kena turut Yang Allah ta'ala raya kepada dia pada waktu tu Dan coba Kepiklah tanganmu Di celoh ketiakmu Bagaimana eh? Ambil tangi Kepik di bawah ketiak nak? Ketika merasa takut nescaya Hilanglah takutmu Nengok. Kita nak buat ni lagi mana Kita nak ambil tangan kita tak bawah ketiak Nak wilayah ke takut tu Wallah alam Hak ni Allah tak nak wilayah kepada Nabi Musa Tapi kita zaman lah ni buat kita takut Tak tangan di bawah ketiak kita Eh boleh ke tak kan Ilaih tak takut. Allah Alam. Gapal lagi ia terjemuh. Satu, tiga, satu, empat. Yakni, semasa engkau merasa takut kerana melihat sesuatu yang mengerikan. Seperti ketika tungkatmu menjadi ular. Maka hendaklah engkau berpeluk tubuh dengan mengepikkan tanganmu di celah ketiukmu. Nascaya akan kuat semangatmu dan hilanglah perasaan takutmu. Wallah alam nah. Nak Saya tak pernah bertemu lagi ni. Tak pernah baca lagi. Katanya orang apabila dia takut dia gerung ni. Cut yun dia pada waktu tu tu. Nak wak lagu mana nak jadi hilanyo. Apa? Ketakut teh. Tapi saya tengok ha ni,เรื่อง nok nah,เรื่อง nok. Saya tengok dalam klip orang atar pandak pandak. Chao ke. Dia katanya Bila kita sakit pala, pening pala Kadang-kadang Berasa Mari caplan Dia suruh ambil tangan kita ni, lagu ni Patugi, tu apa yang panggil, pusing-pusing di bawah telinga kita sini Ni pusing, gini Neng nanti Habis sakit pala, pening pala Saya pun terawak, sungguh Buat gini Bila kita berasa pening Allah Amek Pak pusing, turni, turni, turni, turni, turni. Sminik. Weh, masya-Allah. Hilang. Ani chau keu ya waya katanyo daripada bamba burut dia. Aja aja aja aja dale kaleng popok dia. Tapi hok takut ni, wallah alam. Orang apabila dia, dia takut dia. Dia kocok hati, tangih-tangih ketah Pandai awak lagu mana pada waktu tu nak wi hilah ketah nak wi hilah takut wallahu alam tuhai rakyat suruh ambil tangi tak di bawah ketik ya? patu kepik jadi wah wallahu alam kita nak pergi buat kesan kedak tak kesan hak ni serah kepada masing-masing patu dengan sebab masa panjerlah sekadang inilah kita sambung semula ayat yang ke-32 wallahu alam wa sallallahu ala wa ala wa wa warahmatullahi wabarakatuh